di sini kita mulai untuk uh, mulai kepada SolidWorks ya. Kita langsung buka aplikasinya di mana pertama kita buka adalah di sini uh, file ya. File langsung buka new. Di sini ada tiga pilihan. Yang pertama ada part, ada assembly, ada drawing. kita jelasin dulu satu. Part itu adalah untuk memulai pada saat kita pembuatan model assembling berarti kita harus minimal mempunyai satu part untuk assembling berikutnya adalah drawing yang terakhir drawing itu harus memiliki salah satu diantara part atau assembling Oke kita lanjut kita mulai dari part dulu Oke dari part Oke okay, ya, di sini udah mulai tampil ke e, halaman untuk lembar kerja. Yang pertama di sini adalah ketika kita memulai membuka solid di sini adalah ada pandangan sebelah kiri, ada front, top, dan right. Tergantung kita memulainya dari yang mana. Padahal front mulai dari atas, top front itu dari depan, sorry. Top dari atas, lalu itu dari sebelah kiri atau kanan. Itu kita memulainya dari sebelah mana. Oke, kita mulai dari misalkan dari dengan front depan. Sketch diklik klik e, kiri, lalu keluar perintah sketch. Tinggal kita pilih sketch. Nah, dia akan langsung menampilkan tampak dari depan. Di sini ada beberapa tool ya. Pertama ini sketch-nya Ya kedua ini ada len. Kita perhatikan kalau di 2020 yang selidik 2020 sudah ada perintah eh, langkah-langkahnya seperti apa. Oke okay. kita pilih di sini ada pakai len. ada pakai center LAN di sebagai aris bantu, ada mid point line disini, di sini dibagi menjadi dua. Oke okay. kita coba di sini. Membuat, misalkan, satu garis. Yang pertama, garis ini adalah kita tarik kemana ke atas, boleh ke mana juga. Tarik ke sini, baru tarik ke sini ke kanan, tarik lagi ke bawah, lalu masuk ke sini. Oke, lalu tekan Escape di keyboard. Oke, lalu dari sini masuk ke dimension. Nah dari dimension ini kita masukkan berapa yang mau kita masukkan ukurannya. Misalkan kita masukkan ukuran 50, ini satuannya milimeter. Yang atasnya berapa? Mengapa kita masukin yang atas adalah 150, ya? Oke. Di sini kita baru namanya membuat model. Di sini ada sheet metal, tapi kita gak setelah sheet metal dulu, langsung ke fitur. Di sini extrude boss, ya, dalam arti membuat model. Nah, ini. Kita tarik mau berapa? Misalkan kita tariknya adalah 50, berarti ketebalannya adalah 50. Berikutnya adalah, di sini ada pilihan di atasnya. Kita bikin mid-plane, berarti kita tarik pun akan terbagi dua. Ya, kita tarik. Ini ke kiri ke kanannya adalah ukurannya sama. Jika misalkan kita masukkan 100, maka ke kiri ke kanannya adalah 50. Oke okay. sampai sini. Oke okay. jadilah ini tampilan depan. Nah, Ini salah satunya untuk membuat satu skep. Oke okay. setelah ini kita misalkan mau membuat sket baru dengan membuatkan lubang ya oke okay, di sini kita bikin sket sama suri tadi mau pakai ini bisa keduanya di sini ada corner rectangle ya ini nah rumah sumber sini lalu di sini masukkan ukurannya jangan kita akan kasih ukurannya adalah 10 mil, Lalu atas juga akan kita samakan ukurannya adalah 10 mm. Dan yang bawah pun kita ini ditarik dulu ke atas. Nah, akan dimasukkan 10 ini. Ya. 10 mil, Oke, ya. Lalu kesininya sama sepuluh milik nah, ini kita membuat lubang di sini berapa masuk lagi ke sini ada picture nah baru sini pilih di atas ada extrude cut nah, extrude cut itu berarti untuk memotong apa kita akan memotongnya sampai full atau misalkan kita mau pakai ukurannya 90 berarti tidak tembus. Oke. Okay. Bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini hasilnya. Oke, okay, kita lihat di sini. ini ya. Jadi digoyang, geser. Nah, ini seperti ini. Oke. Okay. Ini untuk membuat cut extrude eh, ya. Nah. Di sini bagaimana kalau kita menambahkan eh, ini kita membuat mengapa Membuat Membuat meja kecil, misalkan oke okay. di sini, tekan atau posisikan di sini di bawah, lalu pilih normal. Tuh nah, normal, tuh kita akan buat di sini kaki meja, oke okay. di sini. Nah. Ini kita salahkan ya. Lalu kita bikin ukurannya di sini agak pagi 20 ya. Kalau nggak terlalu besar, atau terlalu besar. 20. Kita masukkan ukurannya 10. Jadi dalam teknik menggambar itu kita harus tahu berapa dimensi yang akan kita masukkan. Ini 10. sih ya. Lalu jarak ke sini berapa? Kita masukkan jaraknya adalah 10. Lalu jarak kesimnya berapa? 10 juga. Kita masukkan 10 <tuh> Oke, oh, ya, lagi batuk ya. Di sini kita mau membuat empat kaki. Gimana cara cepatnya? Kan biar kita cepat memilih satu ukuran yang sama. Ada di sini ada di empat uh, di sini. Yang di sini ada, di sini ada, di sini ada. Oke, kita cari garis bantu garis bantu di sini cari dia akan ketemu tengahnya, oke ini sebagai garis bantu lalu tekan escape lalu klik lagi di sini sebagai garis bantu, nah ini tarik lagi ke sini sebagai garis bantu lalu bagaimana kita untuk mau copy paste dibikin mirror satu ini menjadi empat kita gunakan cara mirror, nah ini mirror entities mirror kita langsung blok ini lalu pilih di sini untuk mirrornya ini adalah sebagai bayangannya oke sama ya lalu berikutnya adalah mirror lagi yang ini ini lalu in bayangannya adalah yang ini oke sudah selesai tinggal kita di extrude sama seperti tadi yang ini extrude tingginya mau berapa ya Tingginya beberapa, misalkan tingginya kita eh, anggap saja 200 lah, kalian tinggian ya, 200 misalkan. Oke, ini ya, ini seperti ini, cukup simple, bukan? Simple ya, ini bagaimana kita untuk memberikan suatu warna biar ini kelihatan berwarna kayu, misalkan. Maka di sini adalah kita edit materialnya. Nah, di sini caranya. Klik kiri, lalu kanan, lalu di sini edit material. Nah, edit material. Kita akan gunakan bahwa yang kita buat itu adalah kayu. Maka di sini ada daun. Tinggal pilihannya di sini. Ada Elsa. Balsa. ya Elsa, Balsa. Di sini, beach gender mahogany, maple, oak, pine, ya ini masih kita bisa custom yang lainnya. Karena kita bisa pakai pine, apply, close. Nah ini jadi kita udah membuat satu benda. Nah ini karena kita lihatnya Misalkan biar kelihatan, kita coba dipotong. Nah, ini kita potong. Potong seperti ini. Kita lihat dari sini. Potong lagi. Potong lagi. Tarik dari sini. Oh, Oke. Okay. Sudah cukup. Nah, sampai di sini. Oke. Okay. Nah, ini salah satunya. Nah, dari sini. Dan nanti lanjut ke. Setelah dari sini kita masukkan. Bagaimana ini dijadikan suatu gambar kerja. Oke, okay. kita lanjut di sini. Tinggal kita save as. Tadi belum di save as ya? Di save as. Oke, okay. di save as. Kita masuk ke sini. Eh, ke sini. di sini pilihan solid walk pemula. Oke. Okay. Oke di sini kita masukkan meja mini set ha. meja mini set lalu kita masukkan dari sini ke gambar kerja caranya adalah tinggal di -klik new make drawing prompt part atau assembly nah, ini ya dari sini kita masuk di sini ada beberapa pilihan. Kita mau custom atau mau bagaimana? Di sini kita pakai pakai ANSI yang uh, ada pilihannya ada uh, portrait, landscape. Coba kita pakai landscape ya. Oke, pakai landscape. Oke landscape ya. Uh, ini masih bisa diganti ya. Ini diganti tergantung dari standar retailnya uh, tergantung dari perusahaan atau uh, misalkan di orang R&D-nya punya standar sendiri atau bagaimana oke, okay, kita lanjut di sini tarik tadi kita melihat dari front berarti tampak depan nah ini tampak depannya tampak atasnya kita tarik tampak atasnya nah sudah benar tampak atasnya nah ini sudah benar tampak atasnya baru tampak samping baru isometrinya. Nah, Oke, okay. jadi tinggal kita tarik ke atas sedikit biar pas ya. Tinggal ke Ini biar kelihatan eh, tampak yang lebih jelasnya. Ya ini ya. Ini kelihatan tampak jelasnya. Tinggal kita, ya ini bikin transparan harusnya. Transparan. Nah, biar kelihatan ininya ya. <tuh> Baru di sini kita masukkan e, dimensinya ya, dimensinya, dimensi kita masukkan dari kesini. Nah ini 150 tadi ya sesuai. Dari kesininya berapa? Kita bikin 100. Nah, nah ini untuk ini nanti kita bisa bahas bagaimana cara membuat e, men setting untuk Ukuran-ukurannya biar posisinya lebih enak lagi. Ya, ini, apakah ini perlu lagi pakai ukuran? Tidak perlu, karena dia harus sudah ada. Tinggal tinggi ininya, ya. Tinggi ini 50. Terus tinggi ininya berapa? Nah, tinggi ini tadi 200. 200, ya. 200 dipasin. Nah, biar seperti ini, ya. Terus yang ini nah ini 100 ya boleh ya ini tidak usah kenapa karena itu udah mewakili tingginya sama tinggal yang ini geser sedikit ke atas klik kiri dari mouse tinggal tekan digeser ke atas agar agak agak jarak ya Terus yang ini bagaimana, apakah ini perlu pakai potongan? Di sini kita pakai, caranya di sini adalah Drawing. Nah, di sini ada Selection View. Nah, di sini Selection View. Kita lihat ini pilih. Nah, baru di sini kita pasin di tengah Baru, untuk melihat potongan tengahnya. Tuh, sama saja ya, seperti yang sebelah kiri. Ini kelihatan bahwa ini adalah potongan. Jika perlu, jika tidak perlu pun tidak apa-apa. Ya ini misalkan kita perlu atau tidak, tinggal eh, nanti di, ya kalau tidak perlu dihapus. Ya, kalau ini cukup ya. Oke, ya, berarti nyampe sini tutorial pertamanya sudah mengerti, paham. Ya, ini, tinggal di sini disiap aja, di save seperti tadi. Tinggal dimasukin yes, ya tadi ya ini pada pembulangan uh, bia drawingnya oke okay. oke okay, nyampe di sini cukup <tik>